Hati-hati Euro, USD berpotensi akan kembali tertekan. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.13420 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.13682. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212